Kita lihat di arena lempar jumroh yang seperti tempat parkir ini, di di seluruh jamaah dari dunia, dan mereka bertahan. Uh, ada yang tidur, ada yang sekedar duduk-duduk tapi sayangnya mereka tidak diper di tidak diperbolehkan untuk duduk pada arena-arena arena ini sana mereka diusir oleh para polisi dan mereka diarahkan untuk bangun Kalau tidak bangun di sini membuat kemacetan demikian maksud